Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official dari video kali ini. Saya akan memberikan tutorial, yaitu cara melakukan driver game di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut, kita membahasnya atau tutorialnya bagi kamu yang berdua. di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga di channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nah, sahabat ini dia, cara mengaktifkan driver game di HP Infinix baik sahabat untuk langkah pertama yaitu kamu harus melakukan terlebih dahulu opsi pengembang ya guys ya nah untuk cara mengaktifkan opsi pengembang ini kamu bisa uh, mengikuti tutorial yang sudah saya buat di channel ini jadi kamu tinggal cari saja cara mengaktifkan opsi pengembang ya guys ya aneh sudah uh, menguploadnya di channel ini guys nah jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembang kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan ponsel guys bagi jika sudah masuk pengaturan ponsel kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman ya kita scroll ke bawah kemudian di sini ada menu sistem kita masuk ke menu sistem guys. Kemudian jika sudah masuk menu sistem langkah selanjutnya kita masuk ke menu opsi pengembang guys. Bagi sahabat juga sudah masuk ke opsi pengembang kita scroll ke bawah ya guys ya kita scroll ke bawah guys. Kemudian kita cari di sini menu preferensi prefer game kemudian kita klik yang ini guys. Nah. Jadi, kamu driver gamenya belum aktif, kamu bisa aktifkan di sini, ya, guys. Ya, kamu aktifkan di sini, kemudian kita scroll ke bawah, dan di sini ada banyak sekali aplikasi dan game, guys. Nah, untuk mengaktifkan driver gamenya, sebagai contohnya, di sini saya bermain game GTA San Andreas, guys. Kemudian kita klik game gamenya, kemudian di sini ada driver game. Nah, ini driver game untuk mengaktifkan driver game untuk game GTA SA ini, guys. Kemudian, jika kamu bermain game yang lain juga bisa, ya guys. Ya, di sini saya bermain game Mobile Legends kita klik game mobil ginian kemudian kita pilih di sini driver game news nah sahabat itu dia cara mengaktifkan driver game di HP Infinix nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official dari itu dia cara mengaktifkan driver game di HP Infinix masih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial, -tutorial berikutnya Thank you.